Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang bertemu pasangan dan mendapatkan resmi durian untuk di bulan September tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu kesimpulan atau memperkuat suatu ramalan zodiak yang bertemu pasangan dan memiliki rezeki durian untuk di bulan September tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. baik di sini kartunya sudah kita dapatkan ini saatnya kita membuka dan membacakannya tuh zodiak yang pertama adalah Hai for of short, ataupun empat pedang untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan bertemu pasangan dan mendapatkan kesedaran untuk di bulan September tahun 2021 di sini digambarkan seorang Taurus akan bertemu pasangan dan kenyamanan ketenangan akan didapatkan oleh seorang Taurus, sehingga di sini ia akan fokus di dalam bekerja, yang dimana di sini akan berlaku positif kepada keuangan kehidupan finansial seorang Taurus sendiri, sehingga di sini digambarkan fitur rezekinya juga akan semakin terbuka. Dan untuk support energi ini adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang taurus akan bertemu pasangan di bulan September tahun 2021, dan mendapatkan rezeki dan tentu yang dimana di sini rezeki dan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang taurus akan didoakan oleh orang tua, dan orang tua pasangan taurus sendiri yang dimana di sini akan membuat rezeki akan semakin terbuka. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Death Secara umumnya, Death itu diartikan transformasi kehidupan, perubahan kehidupan. Dan jika kartu Death kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang taurus yang dimana di sini akan bertemu pasangan dan rezekinya akan semakin bagus yang dimana di sini akan didukung dan didoakan oleh orang tua dan orang tua pasangan taurus sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah four of cup ataupun empat piala untuk kode yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersodiak Gemini, yang dimana di sini digambarkan, seorang Gemini akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Yang dimana di sini, seorang Gemini suka melihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan dan membuang sisi keburukan dari seorang pasangannya. Yang dimana di sana akan membuat terus ke seorang Gemini akan semakin terbuka, sehingga di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki bagaikan durian. Waktu di bulan September tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Kenaik open tackle Secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri Dan di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini akan bertemu pasangan Di bulan September tahun 2021 Yang dimana di sini kenaik open tackle merupakan Orang-orang terdekat, saudara Gemini, saudara pasangan Akan mendukung seorang Gemini bersama pasangan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius Yang dimana di sini juga Seorang Gemini mendapatkan doa dari pasangan untuk mendapatkan satu rezeki, yang dimana di bulan September ini keuangannya kehidupannya akan meningkat. Mereka mendapatkan rezeki di wilayah dan jika kartu date kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan September tahun 2021 dengan bertemu pasangan dan melangkahkan kaki jenjang yang lebih serius yang dimana juga di sini rezeki akan semakin terbuka yang didukung didoakan oleh orang-orang terdekat sahabat-sahabat Gemini serta pasangan Gemini sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah five of pentacle ataupun lima poin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berjudia cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen kejenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kehidupan keuangan lebih bagus lagi disini digambarkan dengan melangkakan kaki kejenjang yang lebih serius seorang cancer bersama pasangan akan bersama-sama menjalani sebuah usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta di sini pintu dia akan selalu terbuka berkaitan mendapatkan rezeki durian untuk dan untuk support energinya adalah Queen of Sword secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri, serta seseorang yang sudah dewasa dan di disini menggambarkan seorang cancer akan bertemu pasangan di bulan September tahun 2021 yang dimana disini seorang pasangan merupakan Queen of Swords dan disini Queen of Swords merupakan pendukung seorang cancer untuk membangun sebuah usaha menjalani sebuah usaha yang dimana usaha tersebut akan berhasil dan mampu lakukan keuangan, kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu dan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang cancer yang dimana sini dengan bertemu seorang pasangan dan menjalani sebuah usaha yang didukung oleh orang, seorang pasangan yang akan berupa positif kepada keuangan kehidupan finansial cancer sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah. 9 of 1 ataupun 9 toal Untuk zodiac yang keempat kita mempunyai Seseorang yang bersedia libra yang dimana Disini digambarkan seorang libra akan bertemu pasangan Dan mendapatkan rezeki duri yang Di sini digambarkan seorang libra Akan mendapatkan seorang pasangan Yang dimana sini akan memicu rezeki Keuangan kehidupan libra semakin bagus lagi Yang dimana disini dikarenatan yang digambarkan Seorang libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan Serta finansial libra sendiri yang di sini juga digambarkan seorang libra akan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain yang dimana sini dikarenakan seorang libra mendapatkan pasangan yang betul-betul mendukung seorang libra sendiri dan untuk kartu support energinya adalah naik offshore secara berminat naik offshore itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan libra sendiri dan di disini digambarkan Seorang liva akan bertemu pasangan di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial liva lebih bagus lagi yang dimana di sini kenaik opsi merupakan orang-orang di sekitar merupakan pasangan yang dimana di sini pasangan selalu mendongkrak seorang liva untuk mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang liva akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat serta orang-orang sekitar liva sendiri. Dan Jika kartu dan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang luka di bulan September tahun 2021 dengan bertemu seorang pasangan dan ia akan mendapatkan rezeki yang keuangannya kehidupannya akan lebih bagus lagi yang didukung oleh orang-orang sekitar didoakan oleh pasangan luka sendiri dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah four open tackle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris, yang dimana mana di sini dilombakan. seorang aris akan bertemu pasangan dan mendapatkan rezeki bagaikan rezeki berlian. Di sini dua poin merupakan suatu langkah yang dimana di sini untuk bertemu pasangan, dan satu koin di genggaman merupakan satu pekerjaan yang dilakukan bersama seorang pasangan, serta satu poin berada di kepala merupakan usaha yang dilakukan hasil ide dari seorang aris sendiri. Digambarkan bahwasanya seorang aris akan didukung didoakan oleh seorang pasangan, yang dimana di sini membuat rezekinya akan semakin bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang aris akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang lebih serius, yang dimana di sini. Win of Cup merupakan pasangan yang didapatkan oleh seorang Aris di bulan September tahun 2021 serta di sini. Win of Cup merupakan seorang pasangan yang selalu mendoakan untuk seorang Aris untuk mendapatkan rezeki keuangan yang lebih, -lebih bagus lagi dan jika kartu death kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan Transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aries yang dimana di sini keuangan kehidupan akan lebih bagus lagi dengan dukungan doa dari seorang pasangan aris sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan di zodiak yang bertemu pasangan dan memiliki ruginya di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama Zodiak Taurus yang kedua Zodiak Domini, yang ketiga Zodiak Cancer, yang keempat Zodiak Libra, dan yang kelima adalah Zodiak Aries Baik, mungkin cukup sekedar saya tentang lima zodiak yang ketemu pasangan dan memiliki resmi duri akun tadi bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar online juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.